Ya, lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan nama saya Brigita Isabella, bisa dipanggil Gita. Saya akan menjadi moderator untuk acara diskusi obrol-obrol santai kita sore ini dengan judul yang tidak mudah untuk dicerna di sore hari tentu saja. Abstrak yang abstrak, apa itu gitu ya? Uh, bersama kita di sini sudah ada tiga orang pemantik diskusi untuk membicarakan hal yang abstrak Tapi juga nanti bisa kita arahkan ke hal-hal yang ini, konkret gitu misalnya Atau mempertanyakan apa sih hubungan antara abstrak ya Yang konkret atau abstrak dan realis ke hal-hal yang nanti bisa kita eksplorasi bersama uh, Diskusi ini um, nantinya bentuknya akan tanya jawab. Jadi um, saya akan memberikan memantik beberapa pertanyaan pada tiga narasumber kita. Kemudian nanti para peserta diskusi yang hadir di sini juga bisa terlibat. Uh, namun setelah sesi um, uh, tanya jawabnya berakhir kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam pertama. Um, mungkin saya ingin memulai dengan cerita sedikit personal sebagai pengantar diskusi gitu suatu hari saya naik go kart di tengah hujan di Jogja dan supir gokarnya bertanya apa profesi saya kemudian saya jawab saya kerja di seni seniannya mas gitu kan jawabannya abstrak juga sebetulnya tidak jelas gitu banyak di kita yang harus mengatakan hal itu juga ya bingung gitu ketika ditanya profesinya apa Nah kemudian Pak supir ini, Pak supir Gojek ini mengatakan Oh saya tuh selalu bingung mbak untuk mengerti seni Apalagi khususnya seni yang abstrak Jadi gimana ya mbak sebetulnya cara mengerti seni Kata-kata mengerti ini Nah kemudian saya karena tidak siap dengan presentasi saya Di <tik> PowerPoint maka saya hanya mengatakan Nah biasanya kalau lihat seni itu bagaimana cara melihatnya Apa yang anda lihat Mas lihat dan apa yang mas rasakan sih sebetulnya ya, Melihat warna, melihat komposisi dan sebagainya Dan saya menyadari bahwa e, dari percakapan sikat itu Saya menyadari bahwa mungkin kadang-kadang kita juga Tidak mempublikasikan alat-alat untuk menginterpretasi atau memahami sebuah karya Sehingga banyak orang-orang yang berada dalam rezim tidak mengerti Rezim tidak mengerti yang kadang-kadang diciptakan, ditambahkan dengan Tulisan kuratorial yang rumit gitu misalnya sehingga tidak membantu sesuatu yang mungkin abstrak atau berjarak dengan kenyataan untuk didekatkan lagi dengan kenyataan. Misalnya kemunculan teks-teks itu membuat kita e, tidak mampu mencoba menggunakan perangkat yang kita punya untuk merasakan atau mengalami karyanya itu sendiri. Nah ketidakmampuan itu untuk mengalami dan merasakan justru saya kadang-kadang merasa seni abstrak itu bisa mememansipasi. Karena maknanya bisa luas. Tadi e, nanti kita akan mendengarkan sedikit lebih lanjut dari dua e, dari kurator pameran dan e, seniman yang karyanya e, pamerannya judul Infinite Illusion gitu ya. Ada kata-kata tidak berbatasnya yang gitu. memungkinkan pemaknaan e, tidak terbatas yang bisa jadi memungkinkan kita untuk membebaskan pemaknaan. Pada saat yang sama ada subjektivitas seniman dan itu juga yang kita dengarkan hari ini pengalaman individual, subjektif, para seniman di sini ada Mutiara Riswari dan Kredi Teras juga eh, Mas Kushinggarto sebagai kurator yang juga punya, sebetulnya ketika meng, ketika mempresentasikan sesuatu yang abstrak sebetulnya dia bukan hanya menghadirkan sesuatu yang mir makna, tapi justru di dalamnya ada makna, ada representasi bahkan dan sebagainya, itu yang ingin kita dengar lebih jauh tegangan antara Abstraksi dan representasi antara ketidakberbatasan makna sekaligus individualitas seorang seniman mungkin itu hal yang menarik. Salah satu layer yang bisa kita eksplorasi. Kemungkinan yang kedua uh, di sini ada Mas Gus Indarto yang juga seorang penulis. Itu kita juga bisa mencoba mengupasnya lewat um, sejarah seni itu. Untuk memikirkan sebetulnya perkembangan seni abstrak di Indonesia itu seperti apa sih hari ini? baik dari perspektif yang sifatnya kajian itu historis melihat ke belakang lagi maupun pemaknaan dari para seniman kontemporer hari ini melihat dirinya dalam sejarah seni abstrak yang juga berubah gitu ya pemaknaannya mungkin dulu um, di masa perang dingin itu sangat sangat binar, gitu sangat antara seni abstrak dengan seni realisme sosialis seni untuk seni dan seni untuk masyarakat apakah Logika binar itu masih berlaku untuk kita membaca seni-afsat ini atau jangan-jangan uh, dua, uh, dua, dua oposisi itu terlalu mem membuat sekat-sekat juga yang tidak membantu kita untuk mem mempunyai lebih banyak pemaknaan uh, Itu mungkin pengantar dari saya, nanti tentunya kita akan mendengarkan lebih jauh dari praktik senimannya sendiri maupun dari uh, pemaknaan kuratorial Mas Kusindako Sebelum saya mulai dengan beberapa pertanyaan, um, saya akan membacakan dulu biografi singkat um, tiga narasumber kita hari ini. Yang pertama, saya yang dulu. Yang pertama saya akan membacakan biografinya Mutiara Riswari. Kalau kalian tertarik di websitenya, websitenya ada di mutiarariswari.com. Mutiara lahir tahun 1998 di Semarang, Indonesia, dan menempuh pendidikan di sekolah seni Yogyakarta tahun 2013-2019. Lantas <tuh> melanjutkan studinya di ISI Yogyakarta tahun 2016 dan selesai tahun 2019. Empat waktu ya, lebih tepat. <tuh> <tuh> Wah, ini bahkan berani. Waduh, kumel, kumel, kumel, kumel, kumel, kumel, <tuk> ini, ini contoh nyata bahwa pendidikan surat <tuk> ini kadang-kadang gak juga <tuk> <abang tuk> gitu Saat ini tinggal dan bekerja di Yogyakarta, Indonesia Karya-karyanya kebanyakan berjuta tentang luk dan manusia Hubungan manusia dengan alam yang diilhami oleh istilah falsafat jagad alit Yang menggambarkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam Yaitu mikroposmos gitu ya Uh, dan dalam karya-karyanya ini dia menghubungkan uh, semesta mikrokosmos itu dengan kondisi psikologis manusia. Kita akan dengarkan lebih jauh konsepnya di uh, konsep jagat alit ini dan bagaimana lantas artikulasi visualnya. Yang kedua. Uh, Mas Kus mungkin sebetulnya tidak perlu terlalu diperkenalkan karena sudah terkenal. Iya, <ISUSA> Ini soalnya anggota redaksi harian bernas tahun 1971 sampai 2001, jadi dua tahun waktu Mutiara lahir. Eh, Mutiara dua lahir banget. Iya, dua tahun yang lahir, sudah ada. Sudah, sudah, saya Sudah, sudah. Sudah, sudah pernah jadi pemerintah majalah Musara juga taman siswa menarik sekali nih um, 2005 Pemerintah majalah Mata Jendela 2006 sampai 2016 dan tolong menulis di berbagai macam media um, kompas Tempo Jakarta Post ya apalagi hafal mungkin Mata Jendela lagi like <laughs> oh Penerusnya. tapi kita belum lahir ya tahun 2001 <laughs> <Kecil, kira. laughs> masih kecil Salah satu pendiri Yayasan Biennal Jogja juga dan sampai sekarang merupakan anggota Biennal Jogja, pernah menjadi anggota Dewan Kurator uh, dari Nasional Indonesia 2008 sampai 2013 dan masih banyak lagi memutar kuratornya begitu banyak uh, event seni lupa dan pernah melakukan survei dan workshop seni di berbagai kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Maluku dan sebagainya. Ini mungkin juga catatan yang menarik kalau ketiga Ketika kita bicara Indonesia, mungkin pengalaman maskus uh, melihat tempat-tempat lain di luar yang disebut sebagai pusat seni itu ada gak? Konsepsi abstrak juga di sana itu, mungkin menarik uh, Dan pernah menjadi cuy kompetisi seni dan telah mengikuti berbagai macam workshop dan presentasi internasional Yang terakhir, PMD Taeras, PMD uh, ini sedang berpameran Uh, di IV tadi Markus datangnya agak terlambat karena malah ke IVI Filip gitu ya tadi di sini <laughs> tapi setelah ini juga nanti teman-teman jangan lupa kalau punya waktu di malam hari nanti kita ber uh, berkunjung ke e IVI lagi ada pertunjukan um, yang nanti akan saya sampaikan setelah acara supaya kalian penasaran. Um, di Teras adalah seniman yang tertarik mengeksplorasi dan mempertanyakan batas-batas yang personal dan yang sosial. Dan dia mempertontonkannya dengan gaya lukisan figuratif dalam paduan warna minimalis. Ya, teh Terima kasih mas. Saya lanjut ya. dia telah menyelesaikan studinya di IKJ, Fakultas Nirlupa, jurusan Desain Komunikasi Visual. Gak ada tahunnya nih rahasia ya. Kemudian setelah lulus sambil berkarya, dia juga bekerja sebagai model, aktor, pengaruh penulis, di berbagai majalah fashion dan gaya hidup di Jakarta termasuk sebagai editor fashion di detik.com serta pemimpin redaksi www.wallingpop.com Saya kira ini juga latar belakang menarik yang bisa kita pulih lebih jauh bosan soalnya ya kalau dengerin seniman, latarnya seni-seni-seni, ini ada hal-hal ya lain gitu kita juga nanti akan coba membahas hubungan antara Mungkin pengalaman menumbuh dalam praktik-praktik itu gitu Dengan ekspresi visual Ferdi sendiri Selain itu, Ferdi juga aktif sebagai Content Strategist dan Public Relations Specialist Dan sepulang dari New York City, nanti cerita soal New York akan kita dengarkan juga Ferdi kini tinggal dan menetap antara Jakarta dan Yogyakarta Serta mengelola studio fase 3 Itu dia tiga biografi singkat dari uh, para pemantik diskusi kita hari ini uh, begitu banyak latar belakang, begitu banyak pengalaman uh, semua itu nanti akan dicampur dalam diskusi um, abstrak yang abstrak sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin saat ini saya akan memberikan kesempatan pertama-tama kepada Mas Fus dan uh, Mutiara untuk menceritakan soal kamera Infinite Illusion Kemudian Fendi uh, juga nanti dipersilahkan untuk sedikit menceritakan soal pameran Lebon yang masih berlangsung. Uh, diskusi kita sebetulnya nanti akan meluas gitu ya soal seni abstrak dan perkembangannya secara umum di Indonesia. Tapi kita akan memulainya dari praktik yang sudah ada dulu, dari dua pameran yang sudah berlangsung uh, di tahun 2022 ini, 2022 dan sekarang pameran yang tadi 2022 uh, Mas Gus silahkan kurang lebih waktunya. Awal-awal ini kita lima menit dulu masing-masing uh, bisa pakai mikrofon ini dan aku bisa memutarkan videonya ya. Sorry, mau aku, putar, aku... Okay. Ya. Jadi, Terima kasih kesempatan untuk saya bicara dari sini. Terima kasih untuk Iva. Terima kasih untuk kita teman-teman bercurhat -teman, yang hubungi saya dari awal dan membuat saya terkejut kaget dan karena sudah lama kontak ya. <laughs> uh, saya diminta membuat pameran di sebuah galeri atau ruang seni di Jakarta, aduan pada bulan Juli. Ya, sebetulnya itu seperti serial. Saya membuat pameran dua, tapi juga ulang alik. Ini mau didahulukan pameran tunggal. Atau pangeran kelompok Jadi sebetulnya itu juga Latar belakangnya juga seperti Seperti kita bisa juga sebagai sebuah komersial Tentu aspek-aspek uh, market menjadi salah satu pertimbangan utama Tetapi uh, saya mencoba untuk uh, Dalam posisi regulator untuk Berjarak dengan posisi itu Meskipun tidak bisa terelakan secara ketat ya. Tapi setidaknya hanya soal pertukaran Apakah tunggal dulu atau Pameran kolektif, pameran tunggal akhirnya berlangsung dulu sekitar bulan Mei, kalau nggak salah itu menampilkan puluhan karya dari Desi Tebianti. De Berikutnya setelah itu ngebut juga pameran abstrak, uh, pameran enam perempuan yang karakter visualnya abstrak. Itu adalah pilihan yang saya kira menarik tapi juga tidak mudah. Pertama saya hanya memberi semacam keren mendasar dasar yang sebenarnya juga secara berjentel sangat ketat tetapi e, menjadi pilihan-pilihan awal untuk bisa di apa, di elaborasi oleh pihak galeri. Yang pertama saya ingin memilih para berupa perempuan yang memang saya katakan berupa, bukan berukis karena di dalamnya juga ada seniman yang tidak memiliki apa tadi yang si di situ yaitu no, Valerie Valerie yeah, itu yang perkaranya seni racun dan kemudian seniman-seniman uh, yang saya pilih ada enam uh, Desi Febrianti, Elisa Faustina, Valerie, kemudian Putihara Reswari Ramatia Putri Pertiwi dan Rizka Azizah Hayati enam perupa perempuan ini. Uh, saya memilih yang memiliki jalur akademik semuanya Mereka semuanya adalah hasil didikan pendidikan formal, lembaga pendidikan formal semi Entah itu terutama diisi kerja di lakta dan Rizka itu dari S1 nya di UM, Universitas Negeri Malang Yang kemudian S2 nya diisi Yang kedua, uh, saya batasi menarik ketika pameran ini menampilkan beberapa yang muda saya ingin, ingin mendorong galeri untuk tidak memilih seniman yang sudah matang artinya kalau sudah matang mereka sudah urusannya soal pasar soal apa pasarnya sudah jadi pasarnya sudah matang saya mendorong untuk memperkenalkan nama-nama berupa -nama perempuan yang masih muda yang mudah-mudahan mereka bisa, bisa memberi ruang lebih jauh lagi untuk bisa kemudian punya efek market atau apa itu urusan mereka ternyata bisa diterima, nah salah satunya adalah Mutri Aranis Fadu. saya ingin saya juga mengamati karyanya ketika dia SMSR ya, ya Pak. di SMSR, pada tiap tahun itu lembaga pendidikan sekolah apa, menengah itu menarik karena memberi semacam award pada uh, kelas 3 dan 4 atau kelas 2 ya? kelas 2 ya, kelas 2. kelas 2 dan 3 ya pada tiap akhir semester, terutama di semester kedua, jadi akhir tahun ajaran Saya sebagai orang luar dari lembaga itu diminta untuk menjadi semacam juri yang apa biasanya jurinya itu satu seniman atau dua orang dari luar lembaga itu yang guru dari mereka Saya waktu itu dengan Putul Sutawijaya memasalah dan kemudian memilih salah satu seniman, atau siswa waktu itu yang kami anggap karyanya sangat menarik dan salah satunya adalah karya Mutiara dan saya e, bertahun-tahun tidak tertak ternyata ini oh, perkembangannya luar biasa Mutiara dan saya kira ketika Galeri Adwan itu meminta saya untuk bisa merepresentasikan karya-karya Muda ini adalah pilihan yang menarik dan saya kira e, ketika membaca atau mengamati karya-karyanya ada perluasan perspektif dan pikiran-pikiran tentang abstrak yang memadai dari karya-karya Mutiara Mutiara tidak sekadar berdiri atau bahwa pada problem visualitas artinya abstrak sebagai pilihan kreatifnya tetapi itu sebagai pilihan konsep atau pilihan yang bisa menjadi Saluran, konsep-konsep yang ada dalam pikiran-pikiran yaitu tentang kosmologi, tentang dunia kecil atau jika kecil itu ternyata mampu terepresentasikan dengan karya-karya abstrak Saya gak tahu persis bagaimana itu bisa punya yang begitu kuat, tetapi setidaknya Mutiara bisa memberi gambaran yang cukup kayaan dibanding seniman-seniman yang lain yang saya amati termasuk yang senior yang berkarya secara abstrak dan selesai sebagai sebuah uh, konsep visual saja ketika saya tanyakan lebih jauh, ada, -ada Ya udah silahkan baca, sir. baca saja visual, saya, lalu kesan saya, yang akan berbicara saya kira itu pola-pola eh, jawaban seniman-seniman masa lalu yang sulit untuk bisa diajak berbicara tentang karya-karyanya selesai sebagai sebuah karya yang kemudian kita Menarik sebetulnya kita bisa bebas menafsir, tetapi tafsir itu akan tidak punya rujukan karena senimanya tidak memberi semacam guidance gitu ya. Mudahnya, saya kira memberi semacam guidance yang cukup uh, baik, bagus, bagus bagi saya sebagai kurator untuk bisa membaca arah dari visualitas dan konsep karya yang terperhatikan dari karya-karya besar gitu. itu. Itu yang saya kira menarik. Nanti, ya, mungkin nanti kita bisa dengar lebih jauh lagi dari Putiara Tapi saya kira tadi Mas Kus punya beberapa catatan yang menarik Dan saya kira nanti bisa kita ulas lagi di sesi tanya jawabnya Yang pertama tadi misalnya um, Ada pilihan memilih seniman dari lembaga pendidikan formal Nanti saya ingin dengar lebih jauh juga apa sih dampak dari lembaga pendidikan formal pada gaya tertentu gitu misalnya mungkin ada refleksi itu juga ketika kita membicarakan perkembangan gitu apakah seni abstrak berlangsung di lembaga pendidikan formal atau ada ruang-ruang lain juga yang mengelola itu, kemudian yang kedua tadi ada perbandingan generasional juga saya kira nanti bisa kita dengar lebih jauh ya bagaimana mungkin um, kalau tadi istilahnya masku, seniman-seniman yang lebih uh, tua itu selesai sampai ekspresi visualnya saja ya kan tadi uh, dan tidak menyediakan pantikan-pantikan untuk menafsir. dan ini berbeda dengan Mutiara dan juga mungkin seniman-seniman lainnya yang um, ternyata tidak berhenti sampai eksplorasi visual saja tapi abstraksi itu kendaraan untuk berbicara sesuatu juga yang lebih dari visual